Oh, assalamualaikum teman-teman Hai hai hai Kita panen yupi lagi hari ini ya Tapi subscribe dulu Oke makasih Wah lihat teman-teman Ada banyak sekali jajanan yang enak-enak ya Wah mantul-mantul Kakak sudah menyiapkan Wadah ini ya Wah, Oke kita mulai dari yang mana dulu ya teman-teman ya kita cari yang unik-unik, wah kakak paling suka yupi nih, Wow wow lihat teman-teman, ada banyak yupi yang kembar, <guruh> wah lihat teman-teman apa ini, wah harus, ah saya teman-teman, wah lihat teman-teman ada yupi berry bons, rasa strawberry. wah si kembar ini, wah ada juga yupi berry Buns nih teman-teman ya, wah kakak mendapatkan tiga yupi berry bons oke, masukkan keranjang ya teman-teman ya oke, wah langsung dapat Yuppie aja ya ada lagi ya teman-teman ya wow, wow, wow, lihat teman-teman ini ada Yuppie apa nih? Yuppie dinolen Land <tul> mantul lihat, warnanya sama wah si kembar juga nih ada Brontosaurusnya, lihat teman-teman wah -teman. ya siapa yang suka dinosaurus? wah kakak paling suka dinosaurus ya oke, simpan ada apa lagi nih, teman-teman. Ya, wow, wow, wow lihat, teman-teman, ada mungil-mungil lagi di sini. Ada si Gemoy, wah, wow, ada si Panda di sini. Lihat, ada marshmallow Panda, wah, wow, kembar lagi. Kalian kembar juga, ya, teman-teman. Ya, wah, wow, halo, oke, apa lagi, teman-teman, kita cari yang kembar-kembar lagi. Wow, wow, di atas ini teman-teman, wah, wow, ada si Panda lagi, si Gemoy-Gemoy. Apa ini, ya, teman-teman? Ya, wah, wow. buat ini oke apa ini teman-teman, wah sepertinya ini jajanan coklat gitu ya teman-teman ya, yang pernah makan komen ya, kalian mau tahu kakak dapat apa aja, oke nanti kita unboxing ya teman-teman ya, kita unboxing yang imut-imut, cari lagi, wow, wow, wow lihat teman-teman, apa ini, wow ada nano-nano milky, wah wow, ada si Riko, halo Rico. wah si Riko dengan sapi, sapi yang gemoy, <laughs> Wow, lihat teman-teman, ada banyak sekali nano-nano Ada satu, oh, dua, wah susah ya Kuat. Mm. oke, okay. wah jatuh Ada tiga, empat, kakak mendapatkan empat nih ya, teman-teman ya Wah, mantul banyak sekali ya Bagi-bagi ya sama kalian ya Yang mau komen ya teman-teman ya Wah, kita cari yang kebar-kebar lagi ya teman-teman ya Wah, di mana? Kalau kalian lihat, beritahu kakak ya Wow wow wow wow di mana? Di mana? Wah, ini ternyata teman-teman ya. Wah, langsung dapat nih si kembar lagi nih. Ada Yupi lagi. Mamatu-matu, wah apa itu yang jatuh teman-teman? Nanti kita ambil ya. Wow, ada Yupi liter Star teman-teman. Mantul, ada yang biru dan hijau. Wah, keren ya. Oke, simpan Apa lagi nih teman-teman? Wow wow wow, ini ada imut-imut lagi teman-teman. Lihat. Wah, bagus ya. Oh, ada Yupi lagi. Wah, enak ini. Wow, Yupi Bolisius, rasa apa nih teman-teman? Wah, rasa jeruk mandarin gitu ya. Mm hmm, mantul. Si kembar kita masukkan keranjang. Wah, apalagi lagi nih kembar-kembar? Di mana teman-teman? Wow, di sini ada si imut-imut nih. Wah, ada si gemoy, ada biskuit sapi, <guluh> rasa stroberi. Wah, sepertinya ada lagi teman-teman ya. Wah, kita cari mana mana teman-teman? Wah, di sini teman-teman dia. Bersembunyi, wah, ada si Gemoy nih. Sapi Gemoy, <gak> kakak mendapatkan dua biskuit sapi, ada merah dan jingga. Oke, mantul, masuk ya. Apalagi nih teman-teman, ya, yang kembar-kembar. Wow, wow, wow! Di sini teman-teman, ada jajanan enak nih. Wow, wow, ada choco Wow, ada berapa nih teman-teman? Satu, dua. Tiga, wow oh, ada tiga teman-teman, masuk ranjang. Kita cari yang kembar lagi, di mana ini ya? Wow wow wow, wah wow, ini teman-teman? Ah dia di sini, Apa nih, warnanya pink. Wow lihat teman-teman, ada mini donat, <tuh>, enak ya, mantul Oke kita ambil yang suka kue donat. Siapa di sini? komen oh, <tuh>, Oke okay. cari yang enak-enak dulu, yang seger-seger nih wow, ada es krim teman-teman, lihat wah, wow. <susah>, susah wow lihat, ada pedal pop twister magic, wow matul ini, paling enak ini ya oke okay. simpan, wow, ada lagi teman-teman ada es krim lagi, wow, es krim pedal pop lagi, es krim pedal pop rainbow, wow, matul. oh, cari es krim lagi teman-teman wah, wow, ini teman-teman es krim lagi, es krim sispong Bob woi mantul oke, simpan ya teman-teman ya. wah, ada lagi nih teman-teman di sini, yang enak-enak lagi nih wow, ada es krim spiderman rasa stroberi mantul wah, ada yang jatuh teman-teman, lihat wow, ada apa nih, yupi stroberi kiss isinya banyak nih, bagi-bagi ke kalian ya oke, simpan wah, ada yang mungil teman-teman Lihat, ada Yupi Jungle Fun. Oke, okay, keren. Apa lagi? Wow, wow, ada jajanan Sheep Bite. Oh, apa nih? Rasa jagung. <laughs> oh, Oke, okay, keren. Simpan nih, teman-teman. Wah, keranjangnya sudah hampir penuh ya, teman-teman. ya. Tapi sepertinya masih ada lagi ya, teman-teman. Wah, ada yang bersembunyi di situ. Apa ini? Wah, permain lagi, teman-teman. Wah, ada permain sih Hello Kitty. <laughs> permain Kiss ya, teman-teman. Oke kita simpan. Oke apalagi teman-teman ya. Wah masih banyak. Lihat apa ini? Wah ada jajanan kentang goreng teman-teman. Wah enak nih. Ada sausnya juga. Wah keren. Ada si imut-imut lagi teman-teman. Wow, wow, wow ada Yupi ice cream. Antul. Apalagi teman-teman. Wow, wow, wow ada marshmallow. Lihat teman-teman. Wah es krim lagi ya, tapi ini bentuknya marshmallow. Oke, okay. wow, wow, ada Yupi lagi teman-teman. Lihat imut sekali ini Yupi ekstract mango. Wah Yupi mangga ini ya teman-teman, bentuk mangga. Lihat mangganya sedang goyang-goyang. Oke, okay. wow ada lagi teman-teman. Wow serem teman-teman. Ada Yupi gamifeng. Wah wow, Yupi tapi hantu. Ah, tak apa-apa. Ini permen. Oke, okay. simpan deh, teman -teman ya teman-teman ya. Apa ini teman-teman, wah dia senyum-senyum ke kakak nih. Halo, permen. Uh oh, ada angin, teman-teman. Wah, lihat ada lollipop, Halo, lollipop Oke, ambil teman-teman yang suka lollipop, komen. Apa lagi nih, teman-teman? Wah, masih ada si imut, teman-teman. Apa nih? Wow, wow, lihat ada Yupi baby bears. Wah, Yupi bentuknya beruang. Ah, Yupi memang ya lucu. Unik bentuknya apalagi lagi, teman-teman? Masih ada. Wah, ada di atas, teman-teman. Lihat. Wow, ada lollipop, Lelipop ngipas. <laughs> Unik ya, teman-teman ya. lollipop tapi bentuknya kipas. Oke, okay, warnanya kuning. Wah, ada lagi nih teman-teman ya. Oke, okay, apa nih, Wah, ada coki-coki teman-teman. Adisi Upin dan Ipin. Wah, Upin dan Ipin. Mana lagi, teman-teman? Wah, wow, apa ini? Wow aneh banget nih bentuknya, teman-teman. Oh, ternyata ini lollipop mulut. Wah, gimana sih bentuknya? Nasa nih Kakak nih. Mana lagi, teman-teman? Yang masih tersisa, Masih tahu Kakak di mana? Wah, di sini, teman-teman. Lihat di atas. Wow, oh, susah. Lihat, teman-teman, ada Yupi lagi. Wah, banyak sekali Yupi nih, panen Yupi, Yupi Cibigami. Oh, edisi juga terkaca, ya, teman-teman. Ya, wow, oh, yang udah pernah makan, pasti ini enak, ya, teman-teman. Ya, wah, mana lagi, nih, teman-teman? ya Wah wow, di sini teman-teman, lihat ada apa ya teman-teman? Wah, si yupi lagi nih, yupi hot dog, lihat yupi gummy big friend katanya teman-teman. Wow, mantul gemoy-gemoy. Ada lagi teman-teman, ini yupi, yupi neon stick. Wow, bentuknya cacing ya teman-teman ya, mantul. Ini apa teman-teman? Wow, ada yupi apa ini bukan yupi, oh ini marshmallow bentuknya strawberry, wow lihat itu teman-teman, ada apa, wah lihat teman-teman ada si kodok, eh kodok ngapain di situ? wah udah kakak takut nih sama kodok nih nah, dadah, aku mau unboxing dulu dadah, oke kita unboxing teman-teman, dadah kodok ini dia teman-teman, kita unboxing aja ya, kita coba unboxingnya ini ya loh mod lollipop, bentuknya gimana sih teman-teman wah lihat teman-teman bentuknya gigi taring gitu lihat ada bibirnya oh pates aja ini lollipop mulut ya wah unik lihat ada permennya teman-teman oh kalau dimakan gini teman-teman lihat ah, ah, ah. lihat teman-teman gini ya jadinya ya wah unik ya teman-teman ya kita mau buka yang nano nano milky yang rasa coklat yang ada gambar ikonya Oke, katanya ini berhadiah teman-teman. Berhadiah mainan. Hadiahnya apa sih ya? Wow lihat ternyata permen teman-teman. Oh, Nano-Nano Milky itu ternyata dalamnya permen ya teman-teman ya. Wah, ada hadiahnya. Lihat, hadiahnya puzzle. Wah, mantul ya teman-teman. Oke, kita simpan. Wah, jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman ya. Oke, kita coba yang ini ya teman-teman ya. Marshmallow tapi... Bentuknya es krim, coba kita buka ya Wow, wow, wow. mantul-mantul teman-teman Wah, lihat es krim cone gitu ya teman-teman ya Wah, mantul-mantul Oke teman-teman, makasih ya kalian sudah nonton video kakak ya Semoga kalian terhibur Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman Aktifin tanda loncengnya juga Makasih, dadah